Kang pocong kayak arannya siapa Mbak ngomong Mbak? Casid. Casid. Yeah. Wah asli bangun di Mbak? Asli kebang MJD. Asli, asli kebang. Biasanya sehari-hari nang mengerawang apa Pak? Sampai. Ini gim dapak ngerawangi anak ngerawangi nantur jagung. Hmm, berarti pekerja sembraboja yeah. Pak? apa kerja. lah ya Pak? Papua. Proyek Kanayu, Mangulayu. Yeah, Ada Deladen, dukang ya mau jadi aduk ya Ayu. Uh -huh. Jadi macul ya Ayu serba-serba bisa ya, wayah apa pula, kok iya. Pak. Kadang-kadang ada -kadang sepi ini darat rada ya, sebutin ke laut. Oke, ya, puasa beli, wa ngomong-ngomong, Pak. Iya, mantap ku, kayak kiamat kaya aneh, kondisi kan dengan banyak keringet. Heeh, hmm. ya orang ku buatlah, panas ya panasnya wayah, panasnya kayak lah Iya, kaya. panasnya hmm. bulan, papat tuh aduh Jangan lupa like, subscribe ada Bosku, kita sudah menasin mobil, Bosku. Sebentar lagi kita mau meluncur ke tempat ibu-ibu yang lagi menunggu kendaraan. Rencana eh, pagi ini eh, saya mau mengangkut ibu-ibu yang mau panen bawang merah, Bosku. Nanti sekalian saya mau angkut bawang merahnya. Lupa, berdoa siap-siap, dia ya telat bos. Eh, mantannya yang tante non, tante non. Wongannya yang nanti bongsilah, wassalamu'ala wassalamu'ala wassalamu'ala wassalamu'ala wassalamu'ala wassalamu'ala wassalamu'ala wassalamu'ala wassalamu'ala wassalamu'ala wassalamu'ala wassalamu'ala wassalamu'ala Saya Jakarta bos. mana mana mana ayo mana mana mana mana mana mana mana mana mana Teman temannya di sana bos, ya bos. Temannya di cuman ini terlalu bos, karena nggak tahu sih dari agak sedikit bos. Iya ya. si bos. Iya pak maaf konong oke lagi makaya jadi orang puasa yo maklume sore panas sore lagi mekaya bukan salah ya nggak kurang lo supir-supir L Sapek Losari, Losari Jabar Losari Brebes lagi menunggu Andrian mau ngangkut bawang bedolan bos oh bawang bedolan bos pirang biram wes tukang ayam tukang panjang oke okay, bosku kita sudah sampai di lokasi bosku Tadi ibu-ibu yang naik mobil saya sudah uh, turun ke sawah untuk mencabut bawang Nah sekarang saya di sini menunggu antrian uh, bawang merah diangkut di atas mobil Pokoknya yang belum subscribe silahkan subscribe Yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai Ikuti terus bosku ya video selanjutnya Oke bos kita lagi nunggu Eh, uh, bawang dimuat di atas mobil.